bang kok ketemtak aku gue bakal ya, tak lamar motor ini. Gue bakal ya, tak lamar motor ini. Terus enggak goyang kok terus tak goyang makung kok. Aku nanti tak kau ikwang tua aku dan ini sampai ibu bacaar gua pak. Hey, ini kita yang pataram. Mana tak pataram? Aku kebun jalan empat semai pataram. Aku kebun jalan empat semai. Pataram begini, eh.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 ini lo di tung di waktu aku kapan kapan